Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau pergi kantor dulu. Ada kegiatan, agak kesiangan datangnya. Aku harap ini baik-baik saja. Oke, okay, let's go. Oke, okay, bro. Kita udah sampai di kantor. Mako Polres, Lutara. puluh 25 menit lah. Okay, kita, kita, kita. Oh, okay, kita masuk dulu ru Kita Ayo nah, Oke kita masuk ruang kita Lampunya Oke okay, kita udah ada di ruangan humas roh ya ruangnya. cukup nyaman lah yang penting ada AC ya oke okay, sudahlah asinya nyalalah ketika <Sing> kerapanmu tancoyo kugra wensta Diwanti ucap si lagi tapi kau hanya pergi datang menengawi mata janjimu ambrol cakapku nurut tiada neng sayangnya sepium se karya ti tambang bani oke <SILENCIO> oke okay. okay, aku di sini sebagai editing editing dan pengambilan video di Kapolres Luar Utara. Jadi yang lebih tepatnya aku operator Kapolres. Jadi tugas aku tuh dari Kapolres langsung. Oke, okay. uh, apa ya kita buang sampah dulu lah. Supaya ruangan ini bersih dan gue dapat muka. Oke, okay. muka rajin. nah nih sampahnya nggak tahu juga siapa yang buang sampah di sini perasaan di sini tuh nggak pernah ada makanan guys nah, tapi tiap pagi sampahnya penuh oh, sampah rokok percuma kan cuci tangan tadi jadi cuci tangan lagi lah oke buang sampahnya udah selesai bro kita nyantai dulu kita ngequate <tuk> gua pakai Ludwig min ya. nih favorit ya. Karena gua suka yang manis-manis dan tentunya dingin, kena adem gitu. Kayak adem cuci Sedap Bro Oke okay, bro buat kalian yang pengen berlangganan dengan channel saya tolong bantu di subscribe ya Tolong dibantu di subscribe Tiap aku semakin rajin buat videonya Cantik tak kenalin poluan guys Poluan di sini tuh cantik-cantik loh Iya Ada dulu di video saya yang gombalan tuh Aku gombalin salah satu poluannya paling cantik sih bro nanti tak kenali polpon kalau ada ya kayaknya rame sih nanti banyak cewek manis gitu <tuk> gua sangat suka itu bro kalian tuh kalau kerja harus sungguh-sungguh guys kalau nggak sungguh-sungguh tuh kalian cepu saat baru apa ya enggak ada tujuan hidup guys jadi kalian tuh kerja sekecil apapun tuh harus sungguh-sungguh dan tentunya dengan semangat juga sih gaji kecil juga itu sangat membuat bosan tapi mau di apa kalau nanti kita bosan dengan gaji yang kecil, kita belum tentu kan dapat gaji yang besar itu. ya gitu aja lah. yang penting kita tuh setiap hari setiapnya rambut gawe, yang raso, duit dua, ento duit tentang kelas lah. Ya, pasti ada maknanya nanti tuh. jadi kalau saya itu disuruh Anggota tuh ya, siap komandan, siap komandan. Dan numpuk yo banget iya, siap komandan. tapi mau oke okay, yang gue mutungin? Susah, susah cok. Lagi mutungin gak enak banget cok. Apa gak gak omong, ngajaukeng? Yang paling enak lagi tuh kerja di sini tuh kita bisa makan enak. Yang dulunya biasanya makan sambal terasi sama kangkung, sekarang tuh ya sama kangkung juga. <tik> Tapi sama ikan gitu, enak Makanya tuh gemuk ya. Saya salah dua tahun di Polres jadi gemuk sekarang udah kayak kerbau toraja aja. aja. <tik> iya cok eh kok kebuih gak walu kotangnya kekels yang gede <tuh> nge tuh ya apa ya cuma gaya-gayaan doang kocoknya yang rokok aku gak bisa ngerokok guys penyakitku asma susah ya. <tuh <tuh> <tuh> jadi nge itu gur gaya-gayaan nikotinnya tin rata tinggi yo rama rai mati. jadi, Te lai titiro cewek kan pek rokok masih e yo sanga e yo doe sih. Raisor serup nai jok oke sekarang tuh saya ngeedit pakai aplikasi tilmora. Dulu saya pakai aplikasi Adobe Primer, tapi spek laptopnya ini yang gak mendukung guys. Ini speknya Core i3 baru RAM-nya cuma 4. Aku butuh tuh RAM delapan atau selebihnya Kalau buat Adobe Primer, aku harus nunggunya itu loh. Full Wagon. Makanya aku pakai aplikasi Filmora ini sangat bagus. Medit itu enggak perlu apa ya? Medit itu enggak perlu aplikasinya yang apa-apa gitu enggak perlu sih. Yang penting imajinasi kamu. Kalau imajinasi kamu bagus ya dijamin bagus gambarnya. Tapi kalau imajinasimu aneh, ya aneh gambar. Jadi ya gitulah. Pokoknya ngedit kayak aplikasi apa aja itu ada imajinasi gitu tapi le, gambar kualitasnya pecah aku bisa ngerang mumet, guys lah, <tentangan> Mumet lah terus pecah terus pecah terus goyang kayak like. ala aku bisa ngedit dia sama aku orang <tentuk> yang mau bian timo ya kita nih ya Uh, lanjut ke video này, ya